berlanjut pada acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan sambutan yang pertama atas nama panitia yang akan disampaikan oleh Ukhtina Winda Nurul Alfiana kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Lihada, wa kunna tadia, an sodri, wa amri, wa disani, qawli amma Yang terhormat Romo Kyai Haji Nawawi Umar Soleh serta Nyai Hajah Aqwa Muntazah selaku pengasuh Pondok Pesantren Putri Aisyah. Yang kita nanti-nantikan barokah dan pintunya, yang terhormat, poro alim ulama, poro sesepuh, poro tokoh masyarakat, dan poro tamu undangan yang telah berkenan hadir di acara ini, dan tak lupa seluruh rekan-rekanku yang saya sayangi, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara memperingati haul kiai Haji Umar Soleh dan Nyai Hajah Aisyah serta haflah khutimatul Qur'an Bil Bilhifdi bin Nadri dan Yus'amah Solawat bertangkaikan salam Semoga tetap tercurahkan Kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang kita nanti nantikan syafaatnya Fi yaumil qiyamah Amin Saya selaku panitia Mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Untuk segenap Pihak yang telah mendukung Acara ini Semoga acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Amin. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam berlangsungnya acara ini ada yang kurang berkenan di hati. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aku wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Wali Khatimat Yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Harun Bajuri Tumateng Panjenganipun Waktar Soho Panginan Kauloh Sumangga Akan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Yang mulia sayyikina wa abna sayyikina Kiai Haji Muhammad Nawawi Umar Soleh Kali Nyai Haji Afah, Yang saya hormati para Kiai, para Sepuh Ibu-ibu Nyai, para Tokoh Yang saya hormati Para tamu, para wali santri, dan seluruh hadirin yang berbahagia, wabil khusus, anak-anak kami yang berbahagia, para khotimat yang pertama. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita semua diberi anugerah oleh Allah SWT untuk berkumpul di sini dalam rangka yang pertama, haul Syekhina, wa mengorap Biru Mbah Kiai Haji Umar Soleh beserta Nyai Nayahah Aisyah, yang kedua dalam rangka Tasakur Khutmil Quran untuk anak-anak kita, baik itu Bilhifzi bin maupun Khotimat Juz Amma. Selanjutnya saya dimohon oleh. Panitia nyai mohon izin diminta untuk mewakili wali santri namun saya juga nggak tahu ini jadi mohon izin kepada para wali santri untuk mewakili bapak-bapak boleh ya pak ya ibu-ibu boleh ya bu ya saya mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu untuk uh, menyampaikan sesuatu di sini. Yang pertama kita bersyukur alhamdulillah dan berterima kasih dengan sepenuh hati dan yang sebesar besarnya pertama kepada yang mulia Syekhina Abn Syekhina Ki Haji Muhammad Nawawi Umar juga Nyai Haja Afah yang telah dengan bersungguh-sungguh dengan mengorbankan waktu dan berbagai hal untuk mendidik anak-anak kami sehingga atas ketekunan beliau-beliau putra putri kita pada mohon maaf putri-putri kita bisa menghatamkan Al-Qur'an tentu dengan baik menghatamkan Al-Qur'an yang sanad sahabat, sanadnya muttasil kepada junjungan nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati Belajar Al-Quran sampai Ahad, pada kesempatan di masa sekarang ini, ada sebuah hal yang cukup langka. Oleh karena itu, kita semua wajib bersyukur dan berterima kasih kepada wabil khusus Kiai Haji Muhammad Nawawi Umar dan Ibu Hajah Nyai Hajah Afah yang telah menjadikan putri putri kita bisa belajar Al Qur'an dan sampai menghatamkan Al Qur'an dengan kiroat yang mutawasililah Rasulillah Shallallahu mutawasil Alaihi Wasallam. Selanjutnya untuk Ananda, untuk para khotimat hatam Al Qur'an. Tentu sebuah prestasi yang harus kita banggakan Namun tentu Belum Berarti bahwa kalau kita sudah Menghatamkan Al-Quran Berarti selesai Pelajaran kita untuk Mengkaji Al-Quran Oleh karena itu Untuk anak-anak kami Anak-anak kita yang Belum ada pasangannya Jangan dulu dinikahkan Begitu nyai, ya, nyai. Yang, yang belum ada pasangannya nyai. jangan dulu dinikahkan Harus terus, terus berlanjut untuk belajar Al-Qur'an Setelah kita belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an Lalu kita belajar tafsirnya juga dilengkapi dengan berbagai ilmu yang diperlukan untuk mengkaji Al-Qur'an Kemudian kepada para khutimin, uh, mohon maaf Kepada para wali, santri Mari Anak-anak kita yang walaupun Sudah hatam Al-Quran Kita Teruskan anak-anak kita belajar Sampai Batas dimana Saya kira untuk Putri-putri itu Sampai menikahnya ya Jadi kalau belum ada Pasangannya jangan dulu dicariin lah. Selesaikan uju belajarnya nanti insyaallah jodoh sudah menunggu. Selanjutnya tentu bagi yang sudah ada pasangannya jangan dilama-lama setelah hatam Al-Qur'an dan tentu di sini bukan hanya belajar membaca Al-Qur'an juga tapi membelajar belajar ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu pendukung untuk kajian Al-Qur'an. dan yang terakhir saya secara pribadi dan semua wali santri saya kira setuju untuk mohon kiranya nyai beserta bayi Nawawi untuk membukakan pintu maaf kepada kami sebagai wali santri yang mungkin bukan tidak peduli atau mungkin kurang peduli terhadap keberadaan Pondok Pesantren ini belum banyak yang bisa kami uh, sumbangkan atau sisihkan untuk uh, Pesantren ini apalagi untuk Nyai dan Kiai oleh karena itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Selanjutnya saya yakin Nyai dan Bahyai Nawawi akan selalu mendoakan kami dan santri-santrinya serta putri-putri kami yang sedang hatam Al-Quran di sini untuk tetap mendapatkan kebaikan uh, dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada para Nyai para Kiai saya mohon uh, diberikan maaf yang seluas-luasnya juga kepada para wali santri barangkali ada hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan dalam anak mewakili para wali santri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Wallahumofiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh